Selamat bertemu kembali yaitu pada pertemuan yang kedua dengan pokok bahasan perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional. Untuk agenda pertemuan ini yang mana pertama kita harus membahas pentingnya delapan faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan dunia akuntansi. Yang kedua ada empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi yang ditemukan dalam ekonomi dunia Barat, yang mana itu berorientasi pasar dan mengidentifikasikan di negara-negara yang mana itu masing-masing pendekatan tersebut menjadi dominan. Dan yang ketiga, klasifikasi akuntansi dan bagaimana klasifikasi tersebut jika dibandingkan satu sama lain. Dan bagaimana dengan perbedaan antara orientasi, yaitu dalam penyajian wajar. Dan bagaimana dengan kepatuhan terhadap hukum. Dan bagaimana untuk mengidentifikasikan di negara-negara yang masing-masing orientasi itu menjadi dominan. Untuk pembahasan pertama, yaitu pentingnya 8 faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan dunia akuntansi, Yang mana itu adanya sistem pendanaan, adanya sistem hukum, adanya perpajakan, adanya ikatan politik dan ekonomi, adanya inflasi, adanya tingkat perkembangan ekonomi, adanya tingkat pendidikan dan adanya budaya. Untuk pembahasan kedua yaitu mengenai empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi yang ditemukan dalam ekonomi dunia Barat, yang mana itu berorientasi pasar dan mengidentifikasikan di negara-negara yang masing-masing pendekatan tersebut menjadi dominan. Yang pertama, profesionalisme versus ketetapan wajib pengendalian, bahwa preferensi pertimbangan profesional individu dan regulasi sendiri, kalangan profesional dibanding terhadap kepatuhan dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Yang kedua, keseragaman versus fleksibilitas, bahwa preferensi terhadap keseragaman dan konsistensi dibanding fleksibilitas dalam bereaksi terhadap suatu keadaan tertentu. Yang ketiga, konservatisme versus optimisme, suatu preferensi dalam memilih pendekatan yang lebih bijak untuk mengukur dan mengatasi segala ketidakpastian di masa depan daripada memilih pendekatan yang sekedar optimis namun berisiko yang keempat kerahasiaan versus transparansi yang mana itu bahwa preferensi atas kerahasiaan ini dan pembatasan informasi usaha menurut dasar kebutuhan untuk tahu dibanding dengan kesediaan untuk mengungkapkan Informasi kepada publik untuk pembahasan ketiga, yaitu bagaimana untuk klasifikasi akuntansi dan bagaimana klasifikasi tersebut dibandingkan satu sama lain, dan bagaimana perbedaan antara orientasi dengan penyajian wajar, dan bagaimana pula dengan kepatuhan terhadap hukum. Begitu juga untuk mengidentifikasikan di negara-negara yang mana masing-masing orientasi itu menjadi dominan. Jika kita lihat dari segi klasifikasi, bahwa klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam dua kategori, yaitu pertimbangan dan secara empiris. Jika dilihat dari klasifikasi dengan pertimbangan, ini bergantung pada pengetahuan, intuisi dan pengalaman. Dan yang kedua, klasifikasi secara empiris ini menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan basis data dengan prinsip dan praktik akuntansi seluruh dunia. Klasifikasi awal yang dilakukan adalah yang disulukan oleh Muller, yaitu pada pertengahan tahun 1960-an, bahwa ia mengidentifikasikan empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi di negara-negara Barat dengan sistem ekonomi berorientasi pasar, yang mana itu pertama berdasarkan pendekatan makroekonomi, yang kedua berdasarkan pendekatan secara mikroekonomi, yang ketiga berdasarkan pendekatan disiplin independen. Yang keempat, berdasarkan pendekatan yang seragam, dengan ini akuntansi distandarisasi dan digunakan sebagai alas untuk kendali administratif oleh pemerintah pusat. Sistem hukum, akuntansi hukum umum, persius kodifikasi hukum yang pertama, akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar yang artinya transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi hukum umum yang disebut eglosession yaitu Inggris Amerika atau berdasarkan mikro. Akuntansi hukum umum berawal dari Inggris dan kemudian diekspor ke negara-negara seperti Amerika, Kanada, Hong Kong, India, Malaysia, Pakistan dan Amerika Serikat. Yang kedua, akuntansi dalam negara-negara yang menganut kodifikasi hukum memiliki karakteristik berorientasi legalitas. Ini tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi kodifikasi hukum sering disebut dengan kontinental atau legalistik atau seragam secara makro. Ini ditemukan di kebanyakan negara-negara Eropa kontinental dan bekas koloni, Afrika, Asia, dan Amerika. Dengan hal ini, bahwa yang pertama pengungkapan publik menyelesaikan masalah informasi yang tidak seimbang atau asimetris antara perusahaan dan investor. Yang kedua, laba akuntansi merupakan dasar penentuan pajak penghasilan terutang dan seringkali merupakan dasar penentuan dividen dan bonus karyawan sehingga menimbulkan tekanan untuk melakukan perataan jumlah laba dari tahun ke tahun. Jika diperlihat dari sistem praktik, bahwa akuntansi penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Yang pertama, pentingnya pasar saham sebagai sumber keuangan dan kini semakin berkembang di seluruh dunia. Dan yang kedua, dengan sistem pelaporan keuangan ganda kini menjadi hal yang umum. Yang ketiga, di beberapa negara yang menganut kodifikasi hukum. Jika dilihat dari segi secara hukum bahwa IPRES relevan bagi perusahaan-perusahaan yang mengandalkan pasar modal internasional untuk memperoleh pendanaan. Jika kita lihat berikutnya, bahwa standar akuntansi internasional dan keputusan Uni Eropa atas IPRES 2005 dan ini merupakan jawaban mengapa analisis laporan keuangan semakin bersifat global. Demikianlah pertemuan kita, yaitu tentang membahas perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional. Untuk berikutnya, sampai ketemu kembali pada sesi berikutnya atau pertemuan tiga. Sebelumnya, saya usapkan terima kasih.